oh, <tuk> ya, ya. <tuk> jodoh ternyata besar aduh, patah lagi patah kali jadi tiga kali <tuk> <tuk> あ、<laughs> <laughs> хотите, oh, ternyata besar eh, teh, braraan aku juga patah lagi mangkrut patah, patah, patah ya jadi tiga cari <laughs> <laughs> oh, oh, oh, oh, oh iya ini kayak keandalan saya waktu dan mas bro hmm. bareng ya allah apa ya, ini apa <tuh> Ini tadi itu baru mencobaan bro pakai umpan cacing, boleh, langsung dihau, sampai kaget saya, nggak ya, nyangka kalau ikannya sebesar ini tadi ya, maksudnya cari kalau umpan cacing itu agak jalan gitu malah ini dapatnya kayak gini, joran ke-3 Mas Bro. Joran <tuk> saya Mas Bro, excel ini. Ukuran 210 ya Mas Bro. Tuh, jorannya itu. itu. Oke, okay. 3. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kita mulai mancing hari ini ya. Lanjut. <tuk> kaget <tuk> saya Mas Bro. Sabra, umpor. Ini saya ganti joran ya mas bro, tumpahnya tanceng pakai rangkaian dua mata kail ya, kayak bagnya, kita lagi, yuk. mas dari mas bro tap ini <guluh> baru kali ini saya mas bro di sini dapat segini ya uh. aduh masih oh, ya tempat di sini saudara ini datang dari oh. oh. okay. dari Ini cuma dapat 3 ekor. <gulty> Lumayalah alhamdulillah. Ini karena mau hujan saudaraku. saudara ini hasilnya sore, karena saya pulang kerja. Lanjut nanti, lain waktu. Oke. Okay. Oh Alhamdulillah ya Alamin. Dapat dikasih lah 75 jari masuk Oh, inilah pasang nyari lembung, gitu. Saya Ya. kau boleh masuk, boleh, boleh, saudaraku hehehe jalan jalan jalan jalan lanjut mau lagi saudaraku sama ini uh. lanjut lanjut dua ekor lander. los los masuk tak ayo ayo ayo ayo eh, -oh. eh tolong ini Oh oh. Oh. oh. oh ya, punya yang kena Alhamdulillah, 4 ekor landed. Itu Oke. Untuk cara yo joranmu. Nah, mata dia muncul. Tapi orang tak tahu mau. <laughs> ayo, bro, oh, uh, yang kelima datangnya pun saya mau ngopong, Atau kalau kayak Aduh oh, ya juga oh, lihat ayo Lepasnya kayak mau ya Lepas, mau ya Hahaha, kali nanti pasti kenalan tuh ya kan, goyang goyang. lah lagi yang berapa saya belum berupang itu berarti yang strike ini ada saudara itu depan tangan ini. Oh, Oke. Ah, Gan? heh karena <tuk tangan> nah, pokoknya banget. Mas, mas, kok Indonesia kan, Ini food Dia masuk karena support luar biasa. Mantap Kayaknya semakin banyak daerah gitu. Jadi di pangan. bahkan akan miror lu, pas